Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo budoyo Rahayu syagung tumati Kaisingger pedo Miring sambikolo Alhamdulillah Herobil Alamin Wassalatu wasalamu ala asrofil abiyah Iwal musalin Wa la alihi wasyabina jamakin Amma batu Pertama-tama Marilah kita semua panjatkan puji syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita Berkat Ridhonya kami masih diberi kesempatan Untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya di channel DSPB TV Apa kabar para sebuah bersedia channel DSPB TV Jumpa lagi bersama kami spiritual berkutut putih Kami doakan atas kelancaran rezekinya yang parokah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 Secara umum, primbon adalah ilmu untuk mengintip hal yang akan terjadi pada masa depan atau masa yang akan datang yang dikenal dengan sebutan ilmu ramal-meramal. Memang, sejak zaman dahulu, primbon atau ramalan dianggap begitu dekat dengan masyarakat Jawa Dilihat dari kehidupan masyarakat Jawa Yang kaya akan ilmu spiritualnya Namun Meskipun primbon Identik dengan masyarakat Jawa Primbon tidak selamanya Bisa diartikan sebagai Ramalan Bagi kami pribadi Mengenai primbon Jawa Dianggap sebagai Ramalan Merupakan kesalahan karena ilmu yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam membuat primbon adalah dengan memperhatikan sesuatu yang telah terjadi dan mengingatnya sampai kejadian itu terulang beberapa kali, atau orang Jawa menyebutnya dengan sebutan ilmu titen dalam primbon Jawa. Seseorang bisa dikatakan sebagai titisan leluhur bisa dilihat dari beberapa tanda baik fisik maupun sifat. Menurut menjawab, istilah titisan leluhur mengacu pada karakter seseorang yang mirip seperti leluhurnya. Selama ratusan tahun, Primbon menjadi pedoman bagi sebagian orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Salah satunya mengenai tentang kalungguhan titisan leluhur. Beberapa ahli ilmu batin memang memiliki yang namanya ilmu turunan. Kami juga pernah punya rekan yang memiliki keahlian dari warisan leluhur. Ilmu titisan pada dasarnya ada karena proses doa leluhur yang dikabulkan olehnya. Melalui kegiatan tirakat biasanya ditunjukkan untuk anak cucunya. Dan ternyata pun yang mampu menerima titisan tersebut Tidak banyak orang Alias hanya satu orang keturunan Atau beberapa saja Yang pasti tidak sepetuhnya keturunan Mendapatkan ilmu tersebut Titisan memiliki arti yang menjelma Atau dilahirkan kembali Agar lebih mudah memahami Coba kita pahami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim merupakan seorang Rasul terbaik dan termasuk ulul asmi ia juga selalu menganjurkan sholat dan memajarkan sholawat dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keturunan yang ahli dalam mendirikan sholat. Robbi alni mukiman yang artinya, ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doa kami. Dari sini, coba kita pahami bahwa kita hidup tidak terlepas dari doa para luhur kita yang menghendaki sebuah kebaikan untuk anak turunnya. Berdasarkan ilmu teknologi modern, istilah dilahirkan kembali di sini bukan berarti orang tersebut bereinkarnasi, melainkan di salah satu keturunan memiliki karakter dan kesamaan dari luhurnya baik secara fisik maupun sifat. Hal tersebut dipengaruhi dengan kesamaan genetik dari luhurnya Dalam kaitannya dengan genetika, DNA memiliki peran yang sangat penting. DNA adalah bahan genetik mendasar yang mengontrol sifat-sifat makhluk hidup terekspresikan dalam bentuk polipeptida meskipun tidak seluruhnya adalah protein meskipun orang-orang biasanya menetapkan genetika dimulai dengan ditemukannya kembali naskah artikel yang ditulis oleh Giorgio Mendel pada tahun 1990-an, sebenarnya genetika sebagai ilmu pewarisan atau hereditas sudah dikenal sejak masa prasejarah, seperti domestikasi dan pengembangan berbagai ras ternak dan kultivar tanaman. Orang juga sudah mengenal efek persilangan dan perkawinan sekerabat serta membuat sejumlah prosedur dan peraturan mengenai hal tersebut sejak sebelum genetika berdiri sebagai ilmu yang mandiri. Sifat yang dibawa oleh gen tidak dipengaruhi pengalaman individu yang mewariskan sifat ini. Carlos Darwin juga memberikan penjelasan dengan hipotesis pengenesis, dan kemudian dimodifikasi oleh Francis Galton. Dalam pendapat ini, sel-sel tubuh menghasilkan partikel-partikel yang disebut gen mula, yang akan dikumpulkan oleh organ reproduksi sebelum pembuahan terjadi. Jadi, setiap sel dalam tubuh memiliki sumbangan bagi sifat-sifat yang akan dibawa suriat atau keturunan. Pada masa pramedel, orang belum mengenal gen dan kromosom. Meskipun DNA sudah diekstrasi, namun pada abad ke-19 belum diketahui fungsinya. Telah menemukan tentang teori ini Dalam pemahaman Tuhan titisan leluhur. <tuh> Menurut pitutur yang kami ketahui Fenomena ini Akan terjadi selama 500 sampai 700 tahun sekali Melalui pendapat ini Terlihat jelas Bahwa pengetahuan ini sudah ada Sejak ribuan tahun Sebelum masehi Titisan leluhur ini memiliki makna yang berbeda dengan reinkarnasi pada ajaran agama Hindu, di mana reinkarnasi dari bahasa Latin yang berarti lahir kembali atau kelahiran semula atau titisan adalah suatu kepercayaan bahwa seseorang akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana. Keberadaan kita saat ini yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Terdapat dua aliran utama. Aliran pertama, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali. Alirannya kedua, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir Semula, pada suatu ketika, apabila mereka melakukan kebaikan yang mencukupi atau apabila mendapatkan kesadaran agung, nirwana, dan menyatu dengan Tuhan atau moksa, segala bentuk penjelasan tadi tentu membutuhkan penalaran dan penelitian yang lebih dalam karena informasi yang kami dapat hanya bersumber pada.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 Nir ingin samping kolong.